Control p New, Width kalau muncul gini kita yang Width Unti Group ya. oke okay. udah kita klik 1, tekan tab kemudian tekan A untuk seleksi semuanya ya karena kalau nggak mencet A dia bawa separuh doang gitu tekan A kemudian di panel ini cari yang namanya ini nih Object Data Properties nah di sini kan ada root, make udah buat ya. itu kalau kalian salah mencet akan kerut gitu ya. nanti make ini nggak bakal keluar animasinya, nggak bakal kalau uh, kan animasinya. make di gitu ya. nanti dia nggak bakal ngebuka, tetap aja nempel di body karena dia ngikutinnya yang body. Ini langsung tarik aja. Hapus dulu berarti ya, tariknya. oke cara ngeriknya itu kita blok semua. Kemudian tekan shift, kemudian klik bound nya ctrl V kayak tadi. Kemudian di sini CM nanti groups ya, kayak tadi ya. Oh ya ini nama prosesnya itu parenting ya. ya tertu parent ya kayaknya tertu parent. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, masing hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kan body hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Klik dulu tab, misalkan dilepas ya. Kita klik eh, kita tekan tombol aja. Kita ke tab semua. Kemudian kesini lagi ke objek data properties Klik root yang root kita assign, assign. Kalau sudah selesai tekan tab lagi. Kembalikan. Kemudian klik sembarang aja untuk melepas atraksinya. Nah untuk yang up, yang stop ini juga sama ya. Tadi klik tab, flex semua, klik nroute nah untuk yang handle pilih yang bold pull ya, bold pull tuh nama lain dari handle lah sign, pilih yang using big make sign nah itu udah selesai tuh proses assign nya nih Kalo udah selesai kayak gini kita bisa tes dulu nih ini kan msps ya klik kemudian kita tekan yang ini nih tien properties untuk tadi yang ada source sama gold source ya kita kan mau konversinya ke 19 itu gold source formatnya ini SMD ya jangan ini nya Z tetap target ya nah kemudian cari nih kita mau taruh mana nih ini ada uh, history foldernya nih yang tadi kita klik aja disini di komputer, kan? Tab e -S -S -S -S -S, ini nanti nama filenya ya. Dan kita mau, kan, punya iPhone, tinggal export ya nih jadi SMD. Nah, kalau kita cek disini, folder foldernya. skip ya nah foldernya ini di MSBS. Nah di sini, ke, e, di sini kebetulan size nya gede ya 1,2 MB atau 1200 MB itu nanti di compile tuh dia nggak bisa di pack karena terlalu besar maksimal itu 1 MB 1,0. Gimana caranya supaya bisa di compile ini kita pecah dulu ya kita split yang tadi kan ini kan kita buat lagi kan web Weapon, WSPS, Attachment Oke, ini kita klik Magazine Tukup, channelnya tapi saya aja dari eh Tarik aja, dan ini Jadi nanti dia ada dua Udah Weapon, ke Attachment dan Nanti di bawah kita lagi nih Yang mau export apa aja nih Karena ini enggak usah ya. ini kan AUG ya. Nih, msbs attachment kita export jadi nanti. dua flash ini, ini, ini, dia ini, attachment aja yang export. ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, tuh ada dua nih. Nah sekarang ini, udah ini, udah ya dua ya weapon weapon sama weapon MSBS attachment. nah ini, udah ini, udah selesai hack modelnya kita tinggal klik ini QC file itu bisa dibuka dengan notepad ya open with notepad ya nah ini untuk model name-nya bisa kita ganti ya jadi msbs Kemudian ini yang bagian body group weaponnya kita ganti jadi nih yang ini Oke aja namanya F body satu lagi F kita hapus aja karena nggak dipakai ini juga dihapus karena nggak dipakai Oke ya, selesai kita save. Proses berikutnya adalah compile ya. Kita buka lagi crowbar, pilih yang compile. Nah, ini pakainya yang counter stick. Biasa tadi ya. Tinggal UC file-nya kita drag ke sini. Compile. Nah, kalau ini ada error gini. Too many normal itu berarti di body msbs nya ada yang error nih. Nah, kita nggak bisa pakai yang ini ya, kita harus close dulu Setelnya. Kemudian buka, ba buka baru yang tadi yang ada ya. dikasih Nah ini ya Nah masalahnya ada di sini Moodnya mood rusak ya di Kode senjatanya rusak Cuma perbaikinya caranya kita klik kali kemudian pilih oh, sorry kita tekan tab dulu nah kalau kita tekan tab ini itu dia edit mode ya tab itu maksudnya edit mode kemudian kita ke bagian ini eh sorry oh iya betul bagian ini objek data properties, kemudian buka yang normal sama geometri data ya. Nah, kita clear dulu custom speed normalnya itu maksudnya di smooth ini gitu kita clear dulu. Oke, okay, seperti itu. Kemudian tekan Ctrl E. Kemudian pilih clear sharp. Nah, sampai hijau jojonya hilang. Nah, ini dia akan ngefix motinya jadi lebih bagus lebih presisi lagi. yang ini belum ya, melakukan hal yang sama. Enter, kita sini lagi ke normal, ke data, clear, then control E, kemudian clear, stop. Oke, sudah ya. Nah, untuk bagian ini, ini kan saya agak patah. Nah, ya. Kita lihat di auto smooth ini, keren angkanya 30 derajat terubah ke 40, nah ini agak lebih baik ya. Kita bisa tambah lagi ke 45 misalkan, nah ini dia udah fix ya, jadi lebih baik. kita samain aja biar beda-beda ini maju pak, nah, lebih smooth ya senjatanya, tidak patah-patah. Oke kalau udah kita ekspor lagi kayak tadi SMD, Gold Shot. Compile lagi tadi, tab, export, biasa dua file, share. ini ada dua nih, satu, dua, oke kalau sudah kita balik lagi ke sini Kemudian tekan compile lagi di kerobarnya. oke ini ada error msbsgif bmp not found ya, itu artinya si teksturnya nggak ada di foldernya nih Nah kayaknya ini saya salah masukin nih, ini yang formatnya Ya, betul. Ini format di DDS ya. Jadi enggak kedip. Ambil lagi tadi kan sekarang di sini. Nah, ini yang BMP-nya ada di sini, ya. Bagus juga nih. Jadi ada tempel gitu ya kalau misalkan daya aja ada sini. Yang ini kita balikkan lagi. Saya Oke. kita compile lagi. Nah, kalau ada bacaan finish ini, sudah berhasil ya. Oh ya, jangan lupa compile bisa folder QC sih ya, biar nggak ngilang kemana-mana. Jadi ada di sini nih, compile model oh, msbs. Nah, tadi ini fungsi yang, Apa ini namanya? Nah, ini half-life asset manager itu untuk buka file mdl. Ini ya. kalau dari kompel compile, itu, kita bisa cek dulu nih. ini pakai ya. Jadi Pilih yang model display, origin, boom, nah. Nah, udah jadi nih. Oke. selamat kalian sudah bisa edit model ya. Ini dasar-dasar modding right. cek animasinya di sini ya, sequence ini idolnya, ini reload nya kalau mau lihat lebih jelasin bisa di review ya nih, kalau no, kan bonusnya gerak kan, ini sesuai kan yang tadi saya bilang mdl, eh sorry maksudnya bonusnya magazine dia bakal ikut magazine gitu kalau misalkan di body nanti dia ngikutin body kayak gini geraknya, Nggak ada gerakan gini ya Oke, okay. untuk video kali ini cukup dulu, nanti kita bakal sambung lagi di next video yaitu gimana caranya hack animation ya, soalnya ini kan masih ada agak ambigu ya, ini kan nggak ada handle nya disini tapi tangannya geraknya ke situ ya nanti bakal kita jelaskan di video berikutnya jangan lupa subscribe dan terus pantengin Probox ya Bye bye. Kalau ada yang mau tanya jangan lupa cek kolom komentar.